serta klik tombol notifikasinya persahabat Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar tolak kita Ke kabar pertama persahabat ada info langsung Dari Kobas ya Alhamdulillah nih wow Masya Allah banget dan Bilar Selalu menjadi ikon dalam usaha milik Kobas nih, wow luar biasa persahabat ya. Ada sebuah info, giveaway trip umroh barang Leslar dan private island nightyage, like wow masya Allah banget ya. Alhamdulillah tentunya idola kita selalu berkah, selalu tentunya bikin kita bangga dan bahagia. Ada kalimat caption yang dituliskan juga oleh Kobas. Repost Raja Travel ID giveaway trip umrah bareng Rizky Bilar dan Private Island naik gage menangkan trip umrah bareng Rizky Bilar untuk satu orang pemenang dan trip ke Private Island naik gage untuk lima orang pemenang. untuk sahabat, ya, yuk ikutan giveaway-nya. Caranya ada di akun Instagram. Basuki dan untuk berikutnya alhamdulillah persahabat ya kita mendapatkan kabar tentu Lesti dan Bilar beserta keluarga dan tim sudah sampai di airport Istanbul Turki persahabat yang kita lihat aja Wah, wow, Masya Allah bangga persahabat ya Baru saja sampai di Turki Tentu kegiutan kemesraan sudah kita dapatkan dari idola kita tuh Masya Allah dirangkul, dipeluk, luar biasa nih idola kita Sungguh membuat kita bahagia dan bangga Alhamdulillah mudah-mudahan seperti ini terus Harmonis, romantis, selalu bikin kita bahagia Amin Diunggah kembali momen tersebut oleh akun Lesdibilar Team Ada kalimat gas yang dituliskan Alhamdulillah Leslar dan rombongan sudah sampai Istanbul Airport. Katanya itu masalah banget ya dan Kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali dibanjiri respon oleh para fans Yakni dari akun Instagram Setia Setia.ebay mengatakan Alhamdulillah semoga liburannya menyenangkan Amin dan berikutnya juga komentar diberikan dari akun Saint skrsanti 883 bumi lampanya lelah sang suami siaga akan jadi pengholi Daidah idah katanya itu Masya Allah banget ya perhatikan memang kakak bilar itu selalu siaga menjaga istri tercintanya. apalagi Tentu, tidak Lasti dan kakak Bilar ini selalu tampil romantis dan harmonis Dan selanjutnya juga persahabat ada unggahan terbaru dari ayah kejora Di akun pribadi yang menurut saya tuh mengunggah momen sweet momen ya Masya Allah, luar biasa nih <laughs> kata ayah kembali katanya persahabat ya jadi Pak Mil waktu masya Allah banget ya dedek Lesti dan kakak Bilar selalu aja ada tingkah laku yang membuat kita ketawa bahagia masya Allah. Allah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk keluarga besar dari Lesti dan Bilar. Masih menunggu kejutan dan cerukan video selanjutnya. atau setelah itu nampak dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dari informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.